Empat perahu di perairan Pelawangan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa, hancur diterjang ombak tinggi hingga menyebabkan satu anak buah kapal, ABK, dikabarkan hilang dalam kecelakaan laut tersebut. Empat perahu yang hendak pulang melaut menuju pantai pancer Puger diterjang ombak besar hingga menyebabkan tiga perahu rusak berat dan satu perahu terbalik saat melewati Pelawangan Puger, Menurutnya satu nelayan bernama Markasim dinyatakan hilang saat perahunya terbalik di pelawangan Puger dan petugas masih melakukan pencarian terhadap nelayan tersebut. Berdasarkan informasi dari BMKG Surabaya bahwa ketinggian gelombang laut di pesisir selatan Jawa mencapai 2 sampai 4 meter, sehingga kami mengimbau nelayan untuk berhati-hati saat melaut. Tuturnya, Ia mengimbau nelayan untuk menunda melaut saat cuaca buruk karena dapat membahayakan keselamatan para nelayan dan beberapa kali perahu terbalik terjang ombak besar di pelawangan Puger. Sementara salah seorang nelayan Puger Ahmad mengatakan gelombang laut cukup tinggi terjadi sejak Senin malam dan saat itu sejumlah perahu berbarengan pulang melaut. Para nelayan tidak bisa menghindari cuaca buruk karena saat berangkat cuacanya cukup baik, namun saat mereka pulang melaut tiba-tiba cuaca buruk hingga menyebabkan ombak cukup besar menghantam perahu nelayan, katanya.